serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru vitamin bahagia seputar Leslar tentunya bagi kalian yang sudah mensupport channel ini bersama Jabang Mimin Doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan apapun yang dilakukan semuanya mudah-mudahan diberikan kelancaran, amin untuk mengawali perjumpaan kita Persahabat pada kesempatan kali ini ada sebuah spesial dari akun Indosier Perhatikan bersahabat ya aduh ekspresi dari para artis dan dude Indosier ini, lucu-lucu banget ya Bukannya kita ikut sedih, malah kita ketawa ngakak bahagia, aduh Allah banget ya Apalagi ekspresi bunda Lesti, ini cute banget ya, kita simak juga Di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Indosier Nah lo yang lagi rame nih, menurut kalian wajah siapa yang paling kelihatan sedih? Tuh persahabat ya, judge for fun, jangan pada marah ke mimin ya katanya tuh persahabat <laughs> Ini si good, good banget, aduh masya Allah banget pokoknya Tentu ini spesial banget dari Indesial Spesial tentunya editannya luar biasa banget ya, bikin ngakak dan ada komentar dari Rara Lide situ mengatakan, Min maaf muka saya jelek banget Katanya tuh bikin ngakak banget ya Rara -rar aja sampai tentunya mengatakan dirinya sampai tentunya jelek banget Katanya tuh editannya dari Mimin Indosiar Emang tentunya spesial banget nih Dan berikutnya persahabat kita keunggahan spesial terbaru dari Papa Bilar Yang baru saja memposting foto tentunya cute yang sangat luar biasa Bersama Abang Fatih memakai baju warna kuning ini sepertinya baju kemarin sore yang dipakai, persahabatnya Kapelang, keluarga Leslar. Aduh, BBL semakin ganteng aja setiap hari, Masya Allah Dan kita tentunya salpam dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Papa B Lagi healing dulu kita, jangan salah fokus sama jempol kaki dan telunjuk gua yang lagi selek katanya, tuh, persahabat. ya. Coba kita simak tuh, jempol dan tentunya telunjuk ini lagi selek, kata Papa Bilar, ya ada saja kelakuan yang bikin ngakak, ya. Dan banyak sekali juga komentar yang diberikan. Dari aku, Marco Nakut, mengatakan, boro-boro salah fokus ke jempol kaki lular. Lar. Orang fokusnya langsung ke si L, katanya tuh WKWK. -WK. Aduh, Masya Allah banget, ya, semua. Ini fokusnya kepada Abang Fatih, yang semakin hari memang semakin menggemaskan Dan selanjutnya, para kita simak juga, ya. Satu jam yang lalu, persahabatnya Papa Bilar mengunggah sebuah postingan di IG pribadinya. Ini sepertinya sedang berada di studio baru. Dan Papa di disini membutuhkan sebuah kalimat belajar buat lagu katanya persahabat ya. Doakan, semoga apapun yang dilakukan hari ini diberikan kemudahan. Dan tentunya kita support terus karya-karya terbaik idol kita. Semoga Lesler ini memberikan karya-karya terbaru yang selalu bikin bangga kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya persahabat ada vitamin bahagia yang kita dapatkan hari ini. Alhamdulillah persahabat kita mendapatkan lewat video yang diunggah oleh Kak Loli. Ternyata persahabat ya Kak Loli ini bersama Lesti kembali hari ini. Dia tentunya bertemu dengan sang dokter Wow, hari ini ketemu dua mahmud lagi nih persahabat ya Mama ya. Masya Allah dua wanita hebat, dua wanita cantik, dua wanita berkarir Pokoknya luar biasa, doakan selalu yang terbaik untuk mereka berdua Semoga selalu menjadi orang baik, selalu terjaga dengan baik juga silaturahmi mereka Masya Allah Bangga sekali, bahagia sekali Bunda Lesti semakin cantik juga Aduh, cute banget ya <laughs> Masya Allah Doakan selalu pokoknya, tahan tintinya Untuk mendoakan yang terbaik Buat Bunda Lesti, Papa Bilar, dan keluarga besar Momen ini pun Para sahabat direpost kembali oleh akun Leslar al rc Ada kalimat caption yang dituliskan Ketemu dua Mahmud Ini lagi, katanya tuh Masya Allah banget Dan kita simak juga para sahabat di kalimat komentar yang diberikan dari akun nurul.sg.585 mengatakan berarti yang tadi benar suara bang Ata katanya itu di gasnya bu tadi ya saat tentunya mau video abang L apalagi outfit abang L hari ini memang the best banget kece badai luar biasa pokoknya idola kesayangan kita selalu bikin happy setiap harinya. Jangan tentunya persahabat ya terlena. Tentunya kita harus streaming terus, vlog-vlog les Entertainment semoga bisa trending nomor satu. Yuk, buktikan, kekompakan, dan kesulitan kita semuanya. Jangan kemana-mana persahabat ya, terus pantengin channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik setiap harinya. Tentunya harus selalu mensupport persahabat ya, mau doakan semuanya diberikan kebahagiaan. Amin. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih.